It's okay, why? Mas? It's okay, Oke, okay, jadi sekarang kita mau ke Promo Ini udah di jalur naiknya Nongko Jajar. Kita naik dari Nongko Jajar Pasuruan karena paling dekat sih dan ini enggak tahu di atas macet enggak ya soalnya rame karena habis lebaran kalau pagi pasti rame macet jadi kita naiknya agak cepetan cuman telat sih ini ngaret tadinya pengennya naik jam 8 jam 9 malam cuma kita ngaret it's oke okay, wah kita ada berapa yang satu dua tiga empat lima lima motor ada satu motor lagi nyusul dari Sidoarjo, ah? Iya. Jadi ini kak, para cuk dua motor berarti satu dua tiga empat, ada tujuh motor. Lama cut, takut bromonya tutup. Makasih Nah, kasih motor Jadi kan di Bromo kan ada 4 jalur Eh berapa jalur 4 jalur? Hah? Eh yes, Arul, Jadi ada empat jalur apa berapa jalur sih? Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang Iya 4 ada 4 Kita naik lu Pasuruan Turunnya nanti luar Malang Tapi kalau nanti turun pasti macet Karena kemarin lihat di tiktok macet karena kan manis. lagi habis lebaran. Lu di warung, Siapa itu? Dimas, lucu. Katanya sama sampeyan. Di ya, oh, Terus dia ya. di mana? Jemput cewek, ah, cu, berarti <laughs> kita ke Pananjakan, bilang? Oke, oh kita di penanjakan ya. Jadi kita mau kepananjakan dulu, ngejar Sunrise dapat, soalnya takutnya nggak dapat tempat, kalau apa terlalu lama, lagi rame kayak gini ya kan hari biasa aja full. Oh, kirain sampean mau tidur dulu bentar. Oh. Nda. Hah? Ini. Kipas ini cok Jet. It's okay, wae, Mas. mas kemana, cu? Hah? Lupa, lupa, lupa. Ngantuk dia, Jo. Ngantuk. Mas. Balap. Amun. Oke, okay, jadi kalau perjalanan dari Malang Kota ke sininya itu deket sih Malang Kota ke Nongkojajarnya, cuma nanti naik ke atasnya itu sampai Bromonya itu kisaran satu jam dua jaman lah, satu jam lebih lah kalau cepat. Sepupuku eh, kasihan eh. saudara ini mana dia di depan. it's okay waaay kita pelan-pelan aja coba habis ini kita nikmati jalur <laughs> naik malam gini mah nggak kelihatan apa-apa jalurnya gelap kan karena kalau naik malam pasti kejarnya sunrise nanti paling kelihatan jalurnya tuh pas pulang tapi pulangnya nggak lewat sini buat naik ke Bromonya lumayan jauh ya ini belum ada setengah perjalanan karena kita naik-naik ke puncak gunung tapi kita pakai motor bukan jalan kaki Selamat datang di desa gerbo. dingin kalau naik ke Bromo kayak gini jangan coba-coba pakai satu jaket minimal double pake lengan panjang sarung tangan double dua, <laughs> kalau nggak mau kedinginan it's okay man it's okay lah Popo, hey, eh undur gas ini coba undur gas aduh, gimana ini masa kalah sama motor lokal <laughs> Ya ya kalah lah satu lima puluh sama dua puluh tas enak tidak ramah bintang satu turam hijau jalannya berkaput saudara-saudara. Bersama Bapak, Rijun, Motocross hujan di atas ya. Habis hujan, habis hujan ternyata. saat orang-orang pada kepangandaran ke pantai kita ke Bromo aja lah Bromo emang nggak ngebosanin kebosanin ada beberapa kali kesini lima kali lima kali apa berapa kali itu apalagi yang baru-baru baru-baru kesini pasti ketagihan pengen datang-datang lagi ya gitu. luar Jalur yang paling apa? Paling apa ya? Paling kurang nyaman tuh. Apa bukan kurang nyaman sih maksudnya? Buat yang orang-orang baru ke sini tuh, kalau mau bawa kendaraan sendiri kayak mobil gitu, pasti lewatnya ini. Pada lewat jalur Probolinggo, karena jalannya yang paling enak ya cuma Probolinggo. Kalau Malang, Malang tuh lebih ekstrim jalurnya, jalannya kecil, terus kiri kanan jurang. Kalau yang nong Nongko Jajar ini masih mendingan. Yang paling gak enak tuh Malang, jalan jalan apa, jalur Malang biasa dipakai jalur turun, jalur turun, jalannya cuma satu satu mobil kayaknya muatnya. Nah ini jalurnya udah mulai masuk hutan-hutan, udah mulai gelap jalurnya. Makanya kalau kirain ular anjir. <laughs> Makanya kalau jalur sini tuh orang-orang dilarang bawa mobil pribadi. Karena kan banyak kasus apa A pernah ada kasus masuk jurang kan karena nggak hafal apa jalan. nggak hafal jalur. M tapi ada cukup yang bawa mobil pribadi. Tapi jarang-jarang sih sumpah lihat orang bawa mobil pribadi kalau lewat sini. Cicin cobaannya malah slim Wah macet dong Tidak tahu ini kenapa Ini yang pemerintah Eh apa Wira micok full padat sampai ke belakang. Ini rombongan CBGL campur sih. Kita ikut aja. Oh ada yang pakai mobil pribadi. Ada yang apa? Ada yang naik pakai mobil pribadi cuma. Di apa Di pandu Itu ada pemandunya depan Jok. Jadi di pandu jalurnya tuh Itu ada pemandu Bayar kayaknya Oh iya yang plat B tadi Jok. Udah tulisannya di rompinya belakang Pemandu Anjay Tuh liatin cok Sampai bawah sana Anjir lampunya Saking ramainya Karena habis lebaran pada berwisata, ditambah weekend kan. Tuh pemandu wisata Bromo. Benar habis hujan ini mah tadi ada yang bawa mobil pribadi nggak bisa lewat kan udah dibilang ini mah jalurnya jeep kalau lewat sini tuh lewat jalur Malang tuh jeep wajib ya wajib nggak apa susah kalau mau bawa mobil pribadi kecuali lewat jalur Probolinggo jalannya masih apa bagus buat mobil pribadi enak kalau lewat sini nih ah susah boy Udah mah, jalannya kecil, becek Lewat sini tuh Becek, licin Gelap lagi uh padatnya ya Menanjakan bromo ada nya cuy, cok, cok, oh, wow. overload deh ya. Satu, dua, tiga, empat Lima, lima, lima, lima Eh, enam nih Udah Kan websitenya Websitenya nggak bisa Apa? Websitenya nggak bisa dari kemarin Nggak bisa diakses Lalu dulu nanti saya bantu mas ya Lanjut, Cuk. Padetnya dia di bawah tadi tuh. Bawa. Hah? udah semua kan? Aman. Pakai sarung tangan cucuk. Aduh, jatuh lagi. Hah? wah? Di tas. Di tas. Dari loket ke atasnya masih lumayan jauh, Cuk. Si peta sudah ditutup, belum bahaya. Kalau nggak ditutup, cok, <laughs> HP, kamera, semua di sini. Uh. Dan akhirnya kita sampai Belum sampai sih Ini masih di bawahnya Di bawah pananjakan Pananjakan masih ke atas lagi Tuh ini kalau turunnya pagi Kayaknya macet nih mah Nah bawa tuh ke Apa lautan pasir Kalau ini ke pananjakan dulu Tuh uh, padet cok berhenti di sini. Ntar Parkir motor dulu kita. Sabar. Kau belikan satu tiket, tiket? Kau belikan satu tiket, saya belikan kau makan, Tadi kau bayarkan satu tiket, saya belikan kau makan, Ciar gelap, Cok. Nah, aja. Lanjut ayo. tak pikir ketinggalan nanti Enggak. yoi eh, lanjut, Nak. Oh. Tak kira nap. Itu pada parkir, Cok. bawa sarung tangan. Lanjut, Cok. Lanjut ke atas? Heh, lanjut, Lanjut ke atas? Lanjut. pengen kencing lagi dingin soalnya sumpah cu baru kali ini ke Bromo rame kayak gini anjir padat kayak gini lebar habis Lebaran kemarin makanya nggak ke Bromo makanya nggak tahu kalau bisa sampai padat kayak gini. Nah, ini baru panenjakan uh, uh. kayak waktu itu waktu hari biasa aja pulang tuh macet gara-gara Jeep -gara akan dulu nanti agak pagian jam-jam berapa jam-jam 7 eh jam 8 gitulah baru kita turun ke lautan pasirnya nah bukit cinta banyak yang ketinggalan nih bukit cinta kalau jomblo jangan ke sini disaranin ngapain juga jomblo ke bukit cintanya lihat orang pacaran Ngeliat orang bucin uh bromo bromo ramenya cok tuh ini aja udah macet cok aduh pulangnya nanti gimana anjir Dan akhirnya kita sampai di pananjakan. Sunrise Point Pananjakan 1 kalau misalkan. Pananjakan 2 tuh di apa sih namanya? Seruni. Eh. Iya, disebutnya tuh Pananjakan 1, Pananjakan 2 buat. Lupa kemarin apa sih disebutnya teh? Masih bisa enggak sih pananjakan? Masih, apa masih? yang pakai pakai ojek ke atas. Soalnya kalau pakai jeep pasti parkir di bawah. Jadinya pada naik ojek ke atas Ini baru pananjakan coba lupa tadi. Man. Weh, dingin. dingin. Dingin. Dingin. Parkir sini aja, Cuk. Apa di bawah? Tadi kita berat ini. Hah? Kita abrak apa? Pinggirannya ban. Apa? Pakai ngekeuk dia terlalu mengambilnya terus? kena ban depannya mobil. Napa? Terus? Itu lihat kakinya aman dia. Ya. Apa sih? Siapa sepupuku? Iya, kenapa? Hmm. Aman tapi. Kok mending parkir situ cok, agak nanjak cok. Sampaian ke bawah. Itu cok, parkir situ cok. Iyo Jeep yang bikin, yang bikin macet cok. Asli cok aku mana dua setengah kalau Netral susah, Cok. Kalau berhenti. Cok ke situ, Cok. Ke situ, par ke Itu lebih lebih enak posisinya. yang camping di sini, Cuk. Apa penjagaan yang camping? Nggak tahu, cu Makan-makan tempat parkir. <laughs> belum dosa nah, adab sana. Sama sana, Mas. Ya. Oh, ya. kalau gitu. ya, gitu? Ini kiblatnya Pak ngikutin sini. <laughs> kita mengikutin yang ini, cu Udah kita lanjut lagi nanti kalau udah di atas. Di pananjakannya gelap, Cuk.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 Hey, mas, dari mana mas? Dari tadi <laughs> Mas, pemandangannya mas Oh, iya hey, mas Lebih tinggi lagi Jatuh kameranya <t -tulis -tulis ini> Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam berapa sih? Jam berapa itu? Jam 7 ya? Jam eh jam 6, setengah 6, ya setengah 6 cuk, tapi masih rame kayak gini kan? Menjadi padat. Di sini tadi jam tadi dari jam berapa jam 4 ya? Dari jam 4 di sini nunggu matahari terbit. Ini namanya sunrise point 1, panenjakan satu. Kalau sunrise point, keduanya di seluni point. Oke, okay, jadi habis ini kita langsung ke turun ke lautan pasir. Itu lautan pasirnya di bawah itu. Lautan pasirnya ketutup awan, co. Soalnya lagi lautan awan. Hah? Oh, naik. Bentar. Jadi bagaimana, Mas? Pendapatnya, Mas? Jadi, gini Terlalu dekat inti, aduh, kaki saya nggak bisa ditekuk, Mas oh adek mau naik, adek duluan. Kita makan anak kecil. <laughs> Jadi seperti ini. Sana itu gunung apa mas? Yang paling tinggi sana? Yang paling tinggi semeru. Ini semeru. Ini, ini yang ada awannya ini. Ya, ini, ini ini Bromo. Lota. Bromo. Baru yang kayak, kayak ini yang ini bisa diketipu orang, katanya Bromo, tapi ini gunung batok. Batok yang mana cuko? Ini cuko yang sering dibilang Bromo ini gunung batok. Yang ini sini. Enggak, Bromonya yang sana. Oh, saya enggak tahu cuko, karena saya bukan orang bromo, bu, pemandangannya anjir, oh di sana juga ada, tuh di bawah, ada yang bisa lihat, hmm. ini lautan pasir bawah, cuma ketutup apa? Ketutup awan lagi, lautan awan. waktu itu naik dari sini kalau nggak salah, yang pas lautan pasir ditutup. Eh sini apa sana? Ya? Eh sana cuk eh ini, nggak tahu bahwa itu itulah. Pokoknya nggak bosan-bosan lah kalau kesini, cok. Mas, ngapain, mas? Pikirin <laughs> ayang, mas. Mikirin ayam. Kemana ayamnya? Kemana ayamnya? Diambil orang. Mas. Diambil di promo. Pulang <laughs> dari Bromo, Bagaimana, masih? Eh? Info nih, masih? Eh? Mas, eh. Sakit lingsa eh. <laughs> aku Matahari sudah keluar masih. Eh. Kita kemana sekarang masih? Eh? nunggu bulan keluar masih. Eh. Oh, Oke. Okay. Masih eh, itu Gunung Merapi ya masih? Eh? anjing. Gunung selamat. Contoh -contoh anjing. <laughs> Gunung, selamat, ya? huh? Gunung selamat Gunung selamat Berarti dia tiap hari selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat, selamat orang. Pernah bunga, nih, <laughs> Gak ya, tau kan gue ujar penanggungan Masih ya, gunungnya merokok masih? Ya. Keluar asap maksudnya? Yang di belakang sana yang merokok coba. Oh apa nge-feb itu mas ya? Ini nge-feb Oh nge-feb nge Bukan oh. gak jatuh Hei, hei Kamu masih bawa umur kayak gitu anjir Hehehe <laughs> Gow ya, ini ada yang bucin Masih ya. Bromo milik berdua Masih ya. Kita Kita nyewa <laughs> Oh terat antara... Hah? Punya siapa Cu? Iki Ini, Ini Ara. Hah? Ini Ara. Punya siapa? <laughs> Nggak tahu. <Punya> orang. <laughs> Kamu gobloknya dua-dua. Punya orang diambil. Ternyata Ara. Bukan aku. Coba cemeng bau. Aku yang bohong. Aku hanya menipu. Ini. Cau aku aja. Aduh, chill! Bapaknya Rejun, Raju, si Rejun minum arak. Jangan di jangan Saya itu anti. So, Saya anti, anti apa? Anti, anti motong-motong moto. video, cok! Anjing nggak diikat. Nanti tak share link videonya ke bapakmu Bu, cok! Bapak buka YouTube, YouTube, suruh install YouTube, cok! Bapakku mati YouTube, Cuk, ini kita jadi ngontrak. Cuk, ada yang bucin. Cuk, kita bertujuh. Jadi, eh, kita berempat. Jadi, obat, pulang nyamuk. Pulang aja, siopi, obat nyamuk. Bromo milik berdua. Bromo ya. milik berdua. Nah, cuk, <laughs> ini, ini orang, orang bilang tuh, ini bromo Cuk, padahal bukan. Mana orang bilang ini? Itu, yang ini, ini bromo Yo, padahal bukan itu gunung. Ini gunung batok, batok, batok kayak batok kelapa. Oh. Kan? Tapi bentuknya ada mirip batok kelapa cuy. Cing. <laughs> Cuma aku jelasin. <laughs> Saya menjadi guru sejarah. Tidak ada gunanya sama ente. Oh, yang jalur Trabas tuh, aku dari sana berarti yo. Yo dari sana. Soalnya muter itu jangan ceritain cuy, itu legal ini cuy, itu legal ini, kan jalur terabas, ada jalurnya dibuat. Iya kan legal, aku bukan bilang ilegal. Oh iya cuy, aku baru nge Dia takut nih, kiki masih kuy. Melalui. Ah orang lain malu dibiarin cuy. Ada ada gundukan tanah, cuy. Udah tau siapa yang naruh, cuy. Kan, tahu? <laughs> itu sebenarnya aku, makanya aku milih sini cuy. <laughs> Udah aku siapin daten, <laughs> kan? kan kita Jadi turun kan. kita kan turun uh. terus ada yang ngasih lampu-lampu kode oh yeah. ada yang jatuh lewat aku ngengok kiri coy nda lihat gundukan di depan <laughs> kepeleset yang goblok siapa gundukannya siapa yang siru situ Gundukan salah emang, ya, ini gak pernah salah Kang, asli. <tik> Langsung coba yang nologin aku siapa, Siap? yang jatuh di situ cuy. Pertama itu orang blugur. Kalau tolong lalu kan. Pertama itu orang jatuh kan. Nah, waktu waktu orangnya jatuh kan orangnya udah ngelambain sama pakai flash. Ini <tik> jadi kode lo cuy. Aku aku ngelihat kan penasaran <tik> <tik> aku. Pas aku balik kiri aku nda lihat gundukan tanah di depan cuy. Terus licin kan terus gini. Aduh, aku aduh, jatuh tunjuk tunjukkan gini, Man, mas jatuh, itu. saya juga jatuh, aku jatuh, langsung diklakson rombongan di depan gak dengar coba tulis semua Oh ente di belakang sendiri, iya coba, padahal deket coba deket, aku Mula, kan deket kayak kayak klakson patungan, ini jatuh, serius jatuh, tolong orang tadi kan gini, sama kenapa? Enggak. jatuh mas, sama saya juga, orang jatuh tolong orang jatuh, dia datang, eh Cok. apa itu Cok? itu sapi kenapa dia sampai <tuk> situ coba lihat dulu cok, oh supermoto tiktok ada di sini cok, sapi, sapi, wow rame brodi, kita lanjut sampai sana brodi kita ke Ha ha ha ha!